Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun. Ada seperti biasa yang belum subscribe. Silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Berbagi informasi kawan ya Ini ada informasi dengan narasi di thumbnailnya adalah Innalillahi saksi Jokowi meninggal. Sesaat sebelum memberi kesaksian. Hmm. Coba kita cek ini videonya, kawan. Kenapa ini ya, kan? Nah, ini ada videonya dari channel YouTube Anti Oligarki, ya. Nah, ini videonya, ini videonya, ya. Benarkah data analis memperoleh penghasilan mulai dari 6... bukan, bukan, bukan, bukan itu? Ini dia, nah, ini videonya. Innalillahi, amin ya. Sangat berharap, tapi. Coba kita cek. Innalillahi. Ini dikasih judul saksi Jokowi meninggal kena serangan jantung, semoga bukan karena muhabala Gus Nur. Nah itu judulnya kawan ya. Coba. Inna ilaihi Kami kabarkan bahwa saksi yang pada pekan sebelumnya, sidang sebelumnya sudah siap, hendak hadir dalam persidangan, dalam rangka diambil keterangannya untuk didengar, apa yang dia lihat, dia ketahui, dia dengar sendiri, yang bernama Bambang Prasetyo, tiba-tiba pada sidang sebelumnya, kena serangan jantung. Tapi pada kesempatan kali ini, kami mendapatkan kabar dari saudara jaksa Penuntut Umum, bahwa saksi Bambang Prasetyo meninggal dunia. Kita sebenarnya sangat berharap, tapi ini kehendak Allah, karena saksi ternyata meninggal dunia Tapi kami berpikiran jangan-jangan ini adalah efek mubahala Dan karena itulah kami semakin meyakini kasus ini Pasti akan kami menangkan dengan pertolongan Allah Insya Allah nah, Desain itu juga ada dengan munculnya nama kakak ibu negara Nyonya Iryana yang bernama Anto. Anto Ternyata Anto Itu kakak kandung dari Nyonya Iryana yang mengajak kepala sekolah dan beberapa teman-temannya tadi ya, untuk datang lapor ke Kapolres ke eh kepolisian untuk diambil keterangannya dalam rangka untuk melengkapi berkas dan lucunya, ah, jangan lucu ya, ini kurang ajar nah kalau bahasa bang ini kurang ajar, saya tambahkan lagi kalau panggilan. sekarang anehnya, ya tidak ada panggilan tidak ada Ilan, langsung datang Karena saksi ternyata meninggal dunia. Tapi kami berpikiran jangan-jangan ini adalah efek bubahalah. Dan karena itulah kami semakin meyakini kasus ini pasti akan kami menangkan dengan pertolongan Allah. Ini... Kita bahas sedikit ini kawan. Terus tadi apa kata netizen tadi. itu kan pasti ada pernyataan netizen. Coba kita lihat ya. Apa kata netizen. Dari akun Arwi Dodo, Allah Akbar. Pertorongan Allah itu selalu bersama orang-orang yang soleh, jujur, dan selalu takut kepada Allah. Dari akun Astri Keklawe, kasihan aku pada Bambang Kri. Semoga selalu tambah, sabar, tawakal dan Allah kumar melindungi. Amin. Saya sangat menghormati siapapun presidennya di Republik ini. Namun baru kali ini ada kejadian presiden beribadah palsu. Untuk itu saya mohon dengan segala hormat. Pak Presiden tunjukkan di persidangan bahwa ini lo ijazah saya yang asli selesai agar I aman dan selesai nah oke okay, kawan eh. ya ini ternyata belum selesai masalah kasus ijazah belum selesai ya kan nyatanya ini lanjut terus dan saksi ya saksi yang akan dihadirkan ya untuk masalah ijazah Pak Jokowi ini meninggal ya apakah ini ada hubungannya muhab ya mubahala dari Gus Nur atau tidak wallahu a'lam yang jelas setiap orang sudah memiliki takdir masing-masing terkait kematiannya ya namun kembali lagi, memang dulu gus Nus pernah membahala ya, eh, ninggal. Nah, terus bagaimana nih yang lain? Apakah masih ada sisa saksi yang mau untuk bersaksi terkait masalah ijazah Pak Jokowi? Ternyata nih kawan terus berlanjut. Kalau saya secara pribadi, syarat saya, ya, daripada ini berlarut-larut, sebaiknya Pak Jokowi bisa menunjukkan ke publik ijazah publik ijazahnya saya yakin kalau Pak Jokowi mau melakukan itu wah orang yang selama ini mungkin membenci yang tidak senang dengan Pak Jokowi mungkin mulai berkurang orang yang membenci ternyata karena sekarang ini yang tidak suka Pak Jokowi semakin oh anu semakin ya semakin dalam tidak sukanya Ya kan kalau dibaca komentar-komentar itu oh malah netizen. Ini ini aja video ini pasti eh, netizen akan uh, banyak ya. Banyak yang tidak mendukung Pak Jokowi jika tidak memperlihatkan ijazahnya. Walaupun secara logika bagi saya masa iya ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal Pak Jokowi sudah pernah jadi wali kota, gubernur. Ya presiden di periode pertama lolos. Nah kenapa sekarang kok muncul ini dan ini belum selesai-selesai. Ya kan belum selesai-selesai. Makanya sebaiknya Pak Jokowi mungkin timnya lapas siapalah ya untuk mengademkan ini suasana bisa lah ditunjukkan ijazah asli nggak masalah sebenarnya itu. Ya kan, atau mungkin panggil eh Pak Bambang Tri ya, eh ada Gus Nur ya, atau mungkin yang Ustadz yang ke pengadilan, undang perlihatkan ini loh ijazah palsu, kalau memang tidak mau dibawa ke eh, pengadilan negeri, untuk dibawa ke sana, lewat panggil aja, udah oke okay. eh Gus Nur Bambang Tri. Nah, undang, kemana ke, ke istanaka atau kemana ke perlihatkan itu ijasa? Nah, kalau itu langsung publikasi bahwa ternyata asli. Nah, saya kira kalau itu sudah dilakukan tidak lagi masalah-masalah terkait ijasa, ijasa palsu ke asli kah? Aslikah. Ini ternyata ini belum selesai-selesai juga. Ya, ini belum selesai-selesai juga ternyata ini masalah terkait ijasa palsu ini. Ya, eh yang disebut palsu atau asli eh, ijazahnya Pak Jokowi kalau statement-statement banyak orang yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli sudah banyak memberikan testimoni tapi mereka tidak bisa menunjukkan ijazah yang aslinya nah bagaimana menurut sahabatku baikkan videonya kawan